What's up, everyone? Welcome to my speak. Ooh, welcome. dan host-host baru. Oh, gue Sony Chill dan gue Enrico dan pastinya dengan, dengan partner host gue, Putra. Yeah, Oke. Okay. <laughs> mungkin bisa dijelasin dulu kalau konten ini itu apa sih ke teman-teman. Yes, yes. Jadi sebenarnya ini adalah ngobrol santai. Oh, ini adalah ngobrol santai tentang bahasan yang juga cukup uh, bermacam-macam dan variatif ya. Pastinya juga ada beberapa tema juga yang mungkin akan kita bahas di tiap episodenya. Semoga ada beberapa episode ya, Semoga ada beberapa episode. <laughs> Bukan semoga emang harus. Tuh. Emang harus ya, semoga emang Kita bakal ngebahas banyak banget, variatif, yang bakal kita bahas juga, temanya juga bermacam-macam, dan pastinya ada sesuatu yang unik adalah setelah kita nanti ngebahas nih berdua nih sebenarnya. Orang di sebelah gue nih, <laughs> Sony Chill yang akan, <laughs> ya kan, bikin beat dari bahasan yang kita bahas. Yang kita bahas, yang kita bahas. So. Sony Chill, Sir Sony bakal ngebentuk beat yang kesannya itu nyambung banget Atau menggambarkan dari apa yang kita bahas Apa yang okay. Jadi abis kita bikin uh, beatnya Kalian yang di rumah bisa nulis 16 bar buat nyantolin di beat gue Dengan syarat Liriknya itu mengandung bahasan yang kita bahas. Yang kita bahas. Terus jangan lupa di-tag tuh. Jangan lupa di-tag di Instagram Jejak Rekam, Jejak rekam dan mesti Yogi mantap. Jadi sebenarnya buat kita tuh kalau mau ngobrolin apa aja bebas. Iya, bebas. Karena ya, apa? Perlu bebas. Yang pusing dia juga. Ya. <laughs> <laughs> yang pusing bakal dia. Jadi ya, kita mau ngobrolin apa aja, kita mau ngomongin apa aja, ya udah tinggal kita live flow aja. Iya, benar. Sonychin akan pusing. Yo i. Oke, okay, yo kau ready dong apa sih yang mau kita bahas? <laughs> <laughs> <So, laughs> yang mau dibahas hari ini apa? mau dibahas hari ini sebenarnya mumpung banget sih ini gara-gara ini mau menyambut kita bakal memperingati hari buruh May Day yang jatuh di satu Mei so atau kita sering sebut dengan May so, so Day sering disebutnya. Oke hari buruh ya hari, hari buruh okay. itu jadi gue guys gue harus selesaiin beat ini habis <laughs> mereka selesai juga <laughs> bareng sama, sama kita selesai <laughs> ngebahas. Ngebacot <Okay. hari>. <laughs> <laughs> <laughs> jadi gue mungkin mulai aja ya <laughs> kalian ngebaca <laughs> bacot aja Ready, ready dong Oke, okay. okay. ready sir. I'm good. Ready, ready, ready. Apa sih hari buruh? Pertanyaannya adalah Apa, apa sih hari buruh? Buru? Lu tau gak hari buruh gak? Nih, lu nggak okay, tau. Oke, hari buruh. Lu juga gak tau kapan ya? Tapi ya kan gua tau deh. Seperti, bulan Mei. Day. Kita sering banget dengar May Day, May Day. Apalagi sebagai uh, seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang buruh, kayak udah, udah familiar banget gitu ya yeah. hari buruh. Kalau tau gak sih sejarahnya hari buruh itu apa? Enggak. Jadi sebenarnya sejarah hari buruh itu itu ada gerakan di Eropa dan juga di Amerika sana. Oke, okay, 1980-an mungkin atau 1880-an ya. Itu sebenarnya awal itu tentang gimana para pekerja di sana, para buruh, para pekerja pabrik terus juga tambang dan lain sebagainya itu bekerja lebih dari jam yang seharusnya. Dulu itu bisa sampai 17 jam lebih, Bro sehari sehari tujuh belas orang apa robot ya, ya makanya ya. kan akhirnya ya. ada gerakan semua buruh buru semua pekerja-pekerja itu demo demo membuat aksi damai gitu untuk menurunkan jam kerja menjadi 8 jam sehari oh berarti itu sejarahnya itu sampai sekarang kan sampai sekarang atau lu sekarang nih lebih tetap lebih dari 8 jam sehari katanya sih kalau misalkan udah lebih dari jam delapan jam sehari sekarang itu udah masuk jam lebih. jam lembur jam lembur enggak sih sebenarnya kalau di gua tuh Gua tetap bekerja. Uh, ketika gua overtime tuh nggak di gak dibayar, man. Oke. Okay. Tapi kalau gua lembur di hari weekend dan di hari besar itu ada bayarannya Sebenarnya kayak gitu sih tergantung dari perspektif kitanya aja sih, bro. Kalau misalkan lo ngerasa bahwa lo itu dibayarnya uh, worth it, gitu, lo pasti pasti bakal loyal. Pasti. Lo kerja dimanapun, bayaran lo pantas, lo pasti loyal. Tapi kalau misalkan lo kerja tapi dibayar nggak pantasnya mau sampai gimana pun juga lo nggak akan loyal. Oke. Okay, Sebenarnya kalau kata orang Indonesia itu betah karena butuh. Man. Betah karena butuh, bukan betah karena nyaman. Iya, Karena kalau lo mau nyari, eh hey, buat korporat-korporat besar ya. Kalau lo mau nyari orang yang loyal, lo hiring binatang bro. Dengerin Persiatan itu cuma butuh duit, bukan. <laughs> Dengarin. Butuh, bukan butuh. Bisa Bahkan bahkan ada ada beberapa foto beberapa meme yang bilang. Zaman dulu itu uh, orang bekerja buru-buru itu bekerja nggak dibayar tapi dikasih makan. Yeah. Dan sekarang buru-buru bekerja bekerja itu dibayar, dibayar, Tapi cuma bisa buat beli makan. Jadi mau sama aja, aja ya? kan, sama aja. Lu dagu gua dong. Di kalau mau nuntut dia nggak apa-apa ya. <laughs> <laughs> <laughs> gua nggak ingin benar, cerita. Benar, banyak banget. Uh, Seperti itu adalah foto-foto meme yang emang uh, berada di sosial media dan kamu mungkin bisa lihat salah satunya. Apalagi di hari buruh kayak gini nih ya. twitter mungkin terus juga hashtag di instagram di twitter itu bener-bener rame banget setelah hari buruh betul tapi bro, menurut gua tingkat mentalitas orang bekerja yang katanya karyawan dan katanya buruh, itu lebih gede Oke okay. menurut survei yang gua lakuin ya Orang Jadi mulai buruh. etos kerja dan lain sebagainya satu etos kerja, terus yang kedua udah selesai oh udah selesai <laughs> nah, yang kedua Oh, Ntar, dar dar sebelumnya oh, dia bilang katanya kasih dia waktu, waktu lebih dia yeah. nggak habis mikirin kita lanjut aja, aja. dia dia kalau mau ikutan ikutan aja sekarang tugasnya iya. udah, udah kelar gitu kelar dia isi kontennya tuh udah selesai terus buat apa kalau gua bos ya kalau gua bos gua suruh dia pulang kerjanya udah beres iya betul burungnya kita gua lembur aja bos gua lembur bos oh begini mentalitas karena mentalitas orang buru itu Pasti dia kerja untuk uang dan pulang. Okay. Beda yang Maksud katanya karyawan ya. Pasti dia ngikutin drama-drama retorika yang terjadi oh. di kantornya. Soal buruh, soal kerja. Tapi, Tapi kalau lu sendiri, lu kerja gak sih? lu kerja kerjaan ya. Gua, kerjanya, <laughs> gua kerja, gua kerja. Oh. Kayak lu kerja di apa mau disebutin Iyalah, nama? Iyalah, sebuah sebuah korporat swasta nasional lah, okay. lebih tepatnya. Walaupun korporat nasional tetap aja, tetap buru. buruh, tetap buruh ya. Tetap buruh mau yes. sampai kapan pun juga buruh. Jadi sebenarnya Menurut lo sama nggak sih karyawan dengan buruh? Sama aja, selagi lo kerja sama orang ya lo sama aja dengan guru sih Oke. Karena banyak. banyak banget tuh sebenernya kalau misalkan lo lihat di sosial media lihat di... Uh, mungkin di twitter, di instagram Itu banyak banget yang memperdebatkan kalau gue karyawan, gue pegawai apakah gue buruh? Sama aja sih menurut gue sama, sama, sama aja. Sama ya. Karena sama-sama pekerja Kalau menurut definisi dari KBBI KBBI? KBBI Buruh itu dengan karyawan itu sama-sama orang yang bekerja dan diupah, bekerja oleh orang dan diupah atau diberi gajinya. Iyalah. Okay. Jadi nggak usah ada yang namanya debat-debat uh, buruh sama karyawan sama atau enggak itu nggak usah. Orang ya. Indonesia doang yang mengklasifikasikan -meng itu bahwa itu karyawan, itu buruh. Sebenarnya sama-sama aja, bersama-sama -sama aja. Sama-sama kita bekerja di orang, sama-sama nyari duit buat anak istri di rumah. Oke, okay. kayak lu gimana? Ya gue masih, oh, so. masih jauh masih jauh. Masih miskin. <laughs> Oke, okay, jadi berarti uh, lu pekerja gua juga pekerja. Pekerja uh, lah. Kalau dia pekerja. Enggak hmm. tahu, enggak tahu ya. Gak jelas nih <laughs> orang. Kamu enggak jelas, relevan jelas orang. Di gak dia tuh yang mempekerjakan buruh-buruh, <laughs> bro. Jadi sebenarnya kesejahteraan buruh-buruh itu ada di tangan dia juga sebenarnya. <laughs> iya juga sih. Bener kan ya? Iya juga Bener, sih. Juga nah, terus kalau ngomongnya soal pekerja, sebenarnya lu ngerasain lu pernah ngalamin gak sih lu bekerja overwork banget, lu bekerja lebih dari yang seharusnya lu bisa kerjakan atau jobdesk lu, tapi lu nggak dibayar dengan sepantasnya. Oh ya jelas banget, sering banget kok. Memper apa? Be, salah bahasanya itu? Memperker, anjing bangsat. Mengerjakan. Mengerjakan. Mengerjakan sesuatu hal yang sebenarnya tuh bukan jobdesk kita sampai akhirnya nggak ada apresia apresiasi banget dari orang itu, dari bos gua lah. Bekerja, eh, uh, di bidang apa sih? Teknologi lah, teknologi oke. Okay. Produk teknologi, produk teknologi lo dibayar pas atau menurut lo sendiri dibayar uh, overpaid, underpaid atau gimana? Sebenarnya, kalau misalkan lo bilang di kota yang kita singgahi sekarang, ya, salary gue tuh sebenarnya lebih dari cukup men. Hmm, lebih dari cukup. Kalau boleh tahu, kepala berapa sih? Terus oh masih ya, tapi kepala, kepalanya, kepalanya enggak lah. Pokoknya ya cukup lah. Cukup ya? Cukup lah okay. Di atas luam air kota, jauh banget Oh, jauh di, atas, ya. di atas, di atas Gue gak bisa bilang jauh ya, tapi cukup lah okay. ya, Sekian Gue cukupnya dia gimana Kalau gue sebagai seorang penyiar juga Gue sebagai orang yang kerja di sebuah perusahaan juga <tuk> Gue sih ngerasa, kurang ngeras cukup-cukup aja sih Cuman cukupnya gue adalah ketika gue harus bekerja di dua perusahaan itu Dua tempat itu gue harus bersiaran uh, dan gue juga harus bekerja di sebuah perusahaan itu. Iya. Lu kan masih, lu kan masih belum kawin nih. Emang lo udah belum sih. Iya. Ya. Maksudnya, emang apa sih gue Justru itu, justru itu. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang buruh, terutama yang baru fresh graduate kayak gue. Gue belum ada, belum ada sebulan lulus main. Gua Gue udah sebulan lulus. Yang jadi gua terbebani adalah. Kawinnya itu men, kawinnya itu, nikah tuh butuh modal Iya Lu udah siap emangnya Ya gini men, gini menurut gini, men. Menurut pandangan gua, gimana, gimana? gua bentar lagi bakal married Amin nah, gua, doa, gua doain, gua doain semoga lancar uh, putra Sampai Amin. nanti hari H Amin Udah gitu dah Iya iya terus mau apalagi Oh lagi. ya enggak dibilang apa kayak cepet dapet keturunan oh. kaya apa kaya? Lu, lu nikah dulu aja oh, deh iya. <laughs> jangan, jangan cepet buat keturunan dulu. Sebenarnya Sebenernya menikah itu bukan tentang Finansial bro Tapi okay. tentang mental Menurut pandangan gue ya hmm. Karena namanya menikah itu adalah Komitmen Sejauh ini Yang dikatakan menikah adalah Siap secara mental bro Lu gak tau kan Kebiasaan Istri lo bakal kayak apa? Hmm. Lo bakal ketemu mertua, ditambah orang tua yang mungkin sifatnya semakin hari semakin kayak kekanak-kanakan kan? Nah, lu siap nggak menghadapi itu? Manajemen finance lo, berapapun gaji lo men ketika lo bisa mengelola itu semua, lo bakal baik-baik aja. Tapi sebenarnya itu adalah itu adalah itu itu punya sisi lain men. punya sisi lain. Jadi ketika kayak misalkan kondisi Tahun kemarin, 2020 Kita ngomongin soal buruh, kita ngomongin soal karyawan, kita ngomongin soal pekerja secara umum ya Di Indonesia sendiri, mungkin di seluruh dunia Masuknya pandemi Maret ya, kalau gak salah Maret 2020 ya, ya lah, Itu banyak pekerja, banyak buruh, banyak karyawan yang akhirnya dipulangkan di PHK yui. Dan faktanya, pada saat 2020 pertengahan hingga akhir kemarin Di saat hektik-hektiknya pandemi, COVID-19 Masalah finansial menjadi masalah utama yang membuat banyaknya perceraian. Oke, tapi faktanya juga gue nemuin Karena covid-19, masih banyak juga yang tiba di bahagia Iya juga ya? Iya, iya loh iya, iya dong Bener-bener banget, bener iya. banget Jadi itu itu kayak uh, berbanding lurus gitu ya? Berbanding lurus, man. Banyak yang perceraian, <tuk> banyak <tuk> Banyak orang rese, <tuk> nah, <tuk> <orang> rese. <tuk> tanda ada kelar iya. <tuk> Ya, pokoknya nanti di akhir acara, di akhir program kita bakal puterin apa yang udah Choni co Chill yeah. jadi jadi. <laughs> <laughs> Sony Chill. Choni chill. chill. Sony Chill. <laughs> Sony, Sony Chill. Sony Sony chill, chill Sony will, will. Coba Chill really Oh ya, oke oke oke, sini Bapak. Kalau dari lu sendiri gimana nih, Sir? Apa nih? Uh, soal soal kerjaan, soal buruh, soal pekerja di Indonesia. Hmm. Menurut pandangan gue sebagai orang sebagai bos ya enggak lah kita nggak bisa bilang kayak gitu ya, sebagai ya. wira usaha sebagai wira usaha wira usahawan wira usahawan. Yang punya beberapa bisnis lah bisnis. yang tidak bisa kita kasih tahu di sini lah pokoknya doi wira usahawan uh, jadi gini kita ngomongin tentang pekerja buruh ya kan pekerja buruh di Indonesia itu masih uh, menurut gue ya kurang di uh, sebagai gajinya itu kurang kalau kita membandingkan dengan pekerja buruh di luar negeri. Kan gua membandingkan pekerja buruh di Australia, saya enggak di Australia. Um, di situ aja, Bro. Tukang listrik. Ini pas gua masih di situ tuh tahun tahun berapa ya? 2010. Iya, mungkin 2005, okay. 2004, 2006 gua sempat mikir untuk jadi tukang listrik. Itu sekali panggil buat ganti bolam 600 ribu ganti bolam ganti bola. 60 dolar berarti jadi gini uh, perkejangan listrik kan beda-beda ya ini nah. cuma gua uh, misalnya lu gak bisa ganti bolam sendiri kan ada ya uh, orang yang di atas umur ya. yang nggak bisa naik tangga hmm. akhirnya dia nggak hmm. bisa hmm. naik tangga jadi sekali lu panggil itu udah makan 1 jam jadi satunya 1 satu jamnya dia itu udah 600 ribu 60 dolar jadi meskipun dia cuma kerja 5 menit lu harus bayar dia selama 1 jam, jam. oke okay. okay. tukang sampah yang menurut gua Indonesia perlu lebih menghargai ya. Oh iya, betul. Banget, kita betul itu, banget. ya, mereka tidak pahlawan punya, tanpa tanda jasa. Men, ya, banget, tidak banget. Tidak punya gua ngeliat sendiri di Cirebon, tidak punya fasilitas yang bagus, yang yang mencukupilah yang proper, kalau, yang proper. Tuh, uh, masih sapu, terus masih bawa gerobak. Gerobak, ger ya, kan Kalau di kota lain udah pakai truk, ya ya bisa aja kita pakai motor terus ada belakangnya ya bentor ya, ya baca motor ada tiga gitu loh mungkin motor ada tiga itu kan ya. ya ya mungkin baru beberapa baru beberapa yang menggunakan gitu ya. jadi se kalau Indonesia bisa merubah itu semua ya mungkin uh, tukang sapu juga bisa diapresiasi gitu oh, jadi iya. menjadi sesuatu uh, bisnis yang bisa berkembang gitu dan kita butuh banget untuk recycling dan lain-lain gitu -lain, ya kan true. jadi masih masih kurang lah di Indonesia makanya ya ada demo terus ya gue mengerti banget soalnya mereka bekerja sangat keras dan gue pernah jadi guru iya yeah. gue pernah jadi guru dan itu ya banding tulang lah bener-bener keringat sakit jam 7 tidur jam 5 bangun lagi harus udah kerja harus lagi. Udah jam 6, jam 7 udah standby by wow. bata kayak ini kayak dan itu sulit tapi gue kerjain di Australia soalnya mm. gajinya oke okay. oh iya yeah. gajinya dulu pas gue begitu masih 8 juta per minggu. delapan 8, 8 juta per minggu, 8 juta per minggu. Oh, eh, itu kalau misalkan di Indonesia kan. Kalau misalkan di sana itu hidupnya juga masih bisa enak. Kan? Masih bisa enak. Masih bisa enak. Masih bisa enak. Karena di sana itu segala pekerjaan itu selalu diapresiasi, Bro. Ya. Okay. Semakin semakin keras itu kerjanya, semakin lo dibayar banyak. Itu. Soalnya nggak ada yang ngerjain jadi tukang sampah siapa. Ya, hmm. Tapi kalau gajinya bagus Kenapa enggak? Oh, dong jadi tukang, tukang tanah. Nah itu. Jadi kita harus melihat dari sisi uh, bukan sisi egois ah, uh, oh, aku pingin jadi businessman, uh, aku ingin jadi ini. Itu kita harus melihat manis manis. Money. Iya. Work is work. Apapun yang dikerjain, kalau itu memang kerja keras ya harus dihargai dengan, dengan ekonomi yang cukup cukup ya. Nah, gue sebenarnya langsung pengen nanya nih ke, ke, ke kalian berdua, hmm. kalian berdua tentang uh, harapan. Oke, okay, harapan gue? Harapan lo soal pekerja, soal buruh Terutama di Indonesia Oke, okay. simple aja sih menurut gua. Bebas lu mau secara personal ataupun Gue liatnya secara personal dan secara sosial ya sebenarnya simple aja sih Attitude, manner, simpati dan empati Cuman itu doang yang diputuskan orang Indonesia sekarang Menurut gue itu doang Karena ya, kalau misalkan penjabaran Orang Indonesia sudah cukup pintar untuk menjabarkan itu semua ya Cuman menurut gua Attitude, manner, simpati dan empati adalah salah satu kunci untuk menghargai segala sesuatu Kalau menurut gua sih itu, men Pastinya kalau misalkan punya keempat itu bisa mensejahterakan pekerja, Yogi, mensejahterakan buruh dan karyawan juga. Pasti. Iya, hmm. dong. Ya itu kalau menurut gua ya, kalau di aspek gua. Hmm. Kalau dari Bapak, gua tambahin, dia uh, tambahin satu lagi, Bro. Apa tuh? Menghargai. Oh, iya sih. Menghargai pekerjaan yang sulit dikerjakan. Benar-benar oh, susah benar -benar dikerjakan. Tidak ada banyak orang ini. Ya. Yeah. Jadi gue kasih contoh aja tadi. Misalnya lu lagi minum pakai plastik, kalau bisa lu beli botol, sekarang minumnya pakai botol ya. Jangan yeah. buang plastik sembarangan. Yo. Lu minum terus lu buang sampah, kalau lu makan lu buang sampah sembarangan, alasannya antar dari tukang sampah yang bersih. Wah. Itu paling gue sebel sih. Padahal ah. tempat sampah tuh cuma di situ doang. Iya. Yeah. Jadi kalau bisa lu hargailah. Ya, yeah. dia mungkin jadi gaji gede, tapi at least lu bisa bantu dia. Iya, yeah, bener benar ada. Uh -huh. Lagian juga banyak juga kan di brand-brand sekarang yang menyediakan tumbler-tumbler minuman oh. kan? nah, Ada baiknya bisa. lu cuma beli sekali, dan lu bisa pakai jangka panjang ya. apalagi, plastik lah. apalagi buat kamu nih, yang termasuk orang-orang yang sering bilang Wah, kalau misalkan nggak buang sampah sembarangan, nanti tukang sampah kerjaannya apa? Wah itu nggak banget sih, itu parah banget sih. Itu parah Parah Pernah. sih Balik ke attitude manner Yoi, itu dia, For attitude manner penting Dan simpati dan empati lu mana gitu Iya ya? mungkin mungkin ditambahin juga tadi sama so kan menghargai, menghargai. That's right. itu sih menghargai banget hmm. menghargai pekerjaan apapun yang lo lakuin kalau itu memberikan impact yang gede kita harus menghargainya hmm. itu yeah. appreciate macam-macam banyak tidak perlu dijelasin juga kan semua orang punya akal sehat dan punya hati nurani menghargai segala sesuatu pekerjaan itu cuman lo sendiri deh yang tahu itu hmm. kok dari mungkin dari so dari gue gitu kalau dari lo kalau dulu? sebagai sebagai generasi jet ya sebagai generasi paling muda di sana jet ya paling muda lu kelahiran dua ribu ya berarti jet man gue mau nanya mereka berdua kelahiran berapa tapi takut menyinggung oh menyinggung harus jalan jalan hey lu mau pulang mau pulang the berry the sweet and the juice man the wine the better it gets jangan jangan ini mau sensitif ya kalau kalau dari gue sebagai orang yang berdua juga Harapan gue secara personal adalah Mungkin gue selalu merasa kayak Wah, gue harusnya bisa mendapatkan lebih ini gitu Cuman ya lagi-lagi yang kata Sony Chill bilang Kalau lo lagi bekerja, kalau lo lagi menggadikan sesuatu kerjaan dulu maksimal Yui. Entah lo dibayar berapa Tetap ya yang penting sebagai seorang profesional Sebagai, sebagai seorang profesional Maksimalkan kerja Kalau lo gak tahu keberuntungannya itu mungkin bisa Mulai dapat dari situ Jadi mungkin lo nggak tahu yang lagi lo layanin itu kata bisa ngasih rezeki bisa di kemudian hari, ya. right. nah, nah itu ya. nah, paling itu sih. udah langsung nih ya, kita masuk ke isi konten dari Mas Pick ini. Oh iya apa tuh? Oh, <laughs> oh, <yeah. gimana> <laughs> <laughs> jadi <laughs> tadi kamu juga udah lihat nih si Sony Chill. Cukup autis sebentar, <laughs> cukup autis, sibuk sendiri. <laughs> <Wow>. oh, <laughs> jadi it, Mereka lagi eh mereka lagi dia lagi bikin beat dan pastinya on the spot ya secara live juga live juga on the oh, spot bisa. juga oh, yeah. dia hektik sendiri kan hmm. okay. langsung aja kita play dong okay. one Beatnya. udah Beatnya, link downloadnya di bawah kau bisa download juga yep. Terus juga, uh, buat kamu yang pengen join jo Untuk meramaikan Mas Speak ini hmm. Kamu bisa download beatnya. beatnya Terus kamu juga kamu bisa tulis liriknya Kamu yep. akhirnya uh, upload. bisa upload ke Instagram atau mungkin yep. ke Youtube yep. Tentang uh, rap ya? 16 bar kamu dengan yep. beat ini Ditambah liriknya harus mengandung dari bahasan yang kita bahas tadi so. eh. Mayday Yo, Dan jangan lupa kalau di Instagram mau bisa take Instagram jejak rekam Indonesia. Yeah. Ya. Jadi kenapa kita balikin ke namanya Must Speak? Dipelajaran dari Must Speak harus bicara. Must Speak dengan rap kalian. Yo Iman sampaikan apapun pesan. style rap kalian. Betul sampaikan aja. Yo I di aja. Ada, silakan kalian sampaikan pesan. Sosial media bisa digunakan untuk sesuatu yang positif. Pasal oh pesannya tepat. Mantap. Pesan. Terus tapi jangan lupa ya kita di itu berikutnya bakal ada, guys. Oke, oh, okay. okay. selama episode, de episode ke depan ya bakal ada, guys. Bakal ada, guys. Yang pastinya nyambung juga dengan bahasan yang akan kita, kita bahas, bahas. Yeah. so. Doain kita dan dukung support, yoi! Ya. Please like, subscribe, and comment karena tanpa comment, like dan comment. subscribe, share kalian, juga, share juga. Yeah. Tanpa like dan subscribe, kalian kami yeah. tidak akan menjadi kaya. <laughs> dan kalau nggak kaya, kita nggak bisa bikin, bikin konten, konten ini. ini. <laughs> Apalagi ngundang gestar yoi! Jangan lupa, yang brandnya ada tanduk rusanya ayah tunggu eh botolnya warnanya apa tuh? Hijau, oh iya ijo -nya ijo lumut tuh ngap oh mab. iya iya iya, iya, iya, iya oh, obat batuk iya. obat batuk batu, <laughs> <laughs> hahahaha sebelum kita tutup nih ya sebelum kita tutup konten mas pik hari ini gue pengen nanya dulu ke beatmaker, ya, ke sony chill oh, iya. untuk nge breakdown dari pembuatan tadi live beatnya, ja. beatnya. oke okay. jadi just... <suspansion> kuncinya e, e minor E minor jadi, gue nyoba nyari, nyari dulu riffnya, dan gue ketemu ini. Ketemu itu uh, terus, gue langsung masukin bassnya. Uh, bassnya ada dua, ada yang di bawah. Oh. Oh. Ada juga yang di atasnya dikit, soalnya buruh kan, kayak uh, uh. tough banget kan iya yeah, jadi eh, masukin oh halo eh, <laughs> halo kedatangan-kedatangan eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, gara eh, eh, eh, yang eh, benar eh, yang, uh. garang banget oh, ya eh, uh. eh, Cuman nah. drum doang, sama ada sampel Oke okay. okay, asyik Jadi intronya Waduh, gua suka datang ke kondangan orang so Kondangan-kondangan gitu-gitu Kondangan Gue tunggu banget nih ya teman-teman dari rapper si yeah. Indonesia. Bikin 16 bar. 16 bar Bahang hari buru juga. Karena beda juga udah memberikan kesan dan bisa menggambarkan banget nih yeah. dari bahasan kita hari Kalau lu penasaran bisa dari mana? Di bawah, lu bisa download langsung di gitu. Terus kamu bisa upload video kamu di, di Instagram, Instagram atau di YouTube, tag juga jejak Jakarta Indonesia. Indonesia. Oke. Okay. Okay. So, mungkin paling untuk episode hari ini di Maspick hari ini kita sudah di sini. Yuk, gue ngucapin thank you banget buat Putra dan juga Sony Chill. Yo. Thank you, thank you. So, Endricore pamit, tunggu kita di episode selanjutnya. Dulu di samping. Oh, yang jelas like, comment, and subscribe. Subscribe, subscribe. Jangan okay. lupa. Thank you. Thank you. Bye-bye. Ya, gue mau bikin closing ah. Apa tuh? Tanduk rusa jangan lupa ya. Bye-bye. <laughs> Bye. See you next episode. Yo, peace.